Pasif, uh, Pasif Tense. Nah kemarin kita sudah sedikit belajar Pasif Tense. Nah sekarang kita akan belajar bentuk, bentuk keseluruhannya. Nah ke, kemarin karena saya tahan dulu karena kita belum belajar pas, pas perfect. Kita belum belajar pas perfect. Nah sekarang kita sudah belajar semuanya. Tenses basic kita sudah belajar ya. Uh, yang mungkin bu, Gunas gabungnya di ini ya di pertengahan ya. Mungkin nanti kalau sudah. Uh, makanya saran saya nanti ibu ngambil elementary dulu kemudian baru-baru akademik nah, nanti saya pandu ya soalnya kalau kalau i, Ibu ini takutnya Ibu masih ada yang bingung kemarin ya jadi Ibu ini aja atau nggak lama ya cuma dua bulan nantikan apa uh, cepat ya oke okay. oke okay, nah uh, oke okay, uh, kita sudah belajar semua tentis so uh, which mean that we can study a lot about what we are going to study today no second, sebentar saya buka slide-nya dulu. Oke, okay, Ibu uh, Ibu kemarin ingat nggak Bu waktu pelajaran pasif Ibu masuk nggak? eh uh, masuk tapi masuk aku, ya Oke okay. ya, kita oke okay. Ibu ulang ya <laughs> yeah, boleh ya yeah, kita ulang so, lagi tapi dari uh, bentuk yang lebih sempurnanya lagi karena kemarin uh, baru setengahnya cuma pengenalan Oke okay, Ibu. yang ibu tangkap dari materi kita waktu pasif itu apa Bu waji juga eh uh, pasif, yes, pasif. Ibu, ya Pasif. ya pasif Uh, yes. Kalau dibandingkan dengan uh, aktif, berarti yes. uh, kalau aktif it, it is, uh, terdiri dari subjek uh, dan yang lebih di, di, di, diperhatikan adalah subjeknya. Sementara kalau subjeknya melakukan melakukan apa, gitu kan. Subjeknya ngapain? Pekerjaan ya? Iya, atau dalam bahasa gaulnya itu subjeknya ngapain? Gitu. Subjeknya yang yang ngapain? Kalau pasif bagaimana Bu? Uh, itu lebih ini ke objeknya. Nah, objeknya yang? Diapain? Eh, nah, objeknya yang, yang diapain. Bagus Bu, udah bener. Objeknya yang yang diapain. Di nah, contohnya kalau bahasa Indonesia, saya makan roti. Kalau diubah jadi pasif, roti dimakan. Nah, roti roti yang di gitu ya? dimakan oleh saya. Olehnya, oleh sayanya itu boleh di boleh dihilangkan. Kan. Hmm. Kenapa? Karena fokusnya itu ke kebendanya. Jadi iya, iya, iya. sudah tidak penting lagi siapa yang melakukan. Kecuali kalau informasi yang siapa yang melakukannya itu penting misalkan. Jadi misalkan ini yang masak yang masak makanan ini siapa ya? Masakan ini dimasak oleh i, ibu gitu. Jadi kalau penting, kalau memang informasinya penting, jadi tetap digu tetap digunakan ya. Oke. Nah, ini bentuk pasif. Nah, Kemarin saya sudah ini ya, sudah menjelaskan sedikit tentang dua, dalam dua ya. Dua konteks pertama itu dalam konteks simple dan juga dalam konteks ini. Apa uh, dalam konteks menggunakan modal. Nah, kita ulang lagi sedikit karena kita hari ini fokusnya ke sini. Nanti kemudian ada latihannya di akhir. Santai aja ya. Oke, contohnya ya, kalau dalam bahasa Inggris itu rumusnya adalah subject ya kalau kalimat aktif ya, subject, verb, mood, kemudian ob, object. Nah, kalimat pasif itu hanya kalimat yang bisa dijadikan patik. Pasif itu adalah kalimat yang menggunakan ob, object. Kalau nggak ada objeknya, nggak bisa Ya. objek ya, bukan keterangan waktu. Misalkan ya, "I go to uh, Jogja lagi", "I go to Medan" gini aja. Kira-kira bisa di ini nggak? bisa dijadikan pasif enggak tidak tidak bisa karena ini bukan of ob, bukan objek hmm. ini keterangan waktu uh, sore keterangan tem, tempat nah, yang bisa itu kalimat yang menggunakan ob, objek kalau dalam kalimat uh, kalau dalam ini bu kalau dalam ilmu linguistik ya ilmu tentang bahasa kalimat yang menggunakan objek itu disebut sebagai kalimat transitif ya, hmm. maksudnya kalimat yang perlu objek Nah, tapi kalian nggak nggak penting itu transitif sama intransitif kalian lebih si, ke kalian lebih ke nah peringin peringin ya. Ya. Pering ya itu Pering. Pering. intinya ini bu apa intinya itu uh, pokoknya kalimat yang menggunakan ob, objek Pering. itu baru bisa dibuat pasif contohnya misalkan she eats uh, melon nah, dia makan melon. dia makan melon kalau kayak gini bisa nggak bu di bisa dipasif. bisa nah karena ini of ob, objek nah bukan keterangan waktu bukan keterangan tem tempat. Nah, jadi kalau dalam bahasa Inggris kan jadinya adalah melon is eaten by by her. Nah, by her-nya ini tidak perlu disebutkan, tidak apa? Tidak apa-apa. Sifatnya itu adalah op, optional, ya. Boleh ada, boleh tidak. Nah. <tuh> Oke okay ya. Perhatikan, she eats melon, melon is eaten by her. Perhatikan ya Bu ya, di sini ada subjek, ya kalimat aktifnya dulu diperhatikan, ada subjek, ada verb, ada ob, objek. Kalimat pasifnya, objeknya itu berubah menjadi sub subjek. Nah, kemudian nah, Jadi subjeknya subjek tapi yang dulunya itu ob, objek. Nah, jadi dia itu dulunya objek berubah menjadi sub subjek, kemudian diikuti oleh to to be, kemudian verb t, F3 tiga. Tiga. bagus ya, F3. Nah, jadi bentuknya seperti ini: melon is eaten by by her. Nah, ibu juga perlu perhatikan bahwa bentuk ini selalu seperti ini, Bu. Jadi, tidak boleh tubuhnya hilang, tidak boleh. Nah, jadi, misalkan melon eaten by me atau by her, boleh tidak? Tidak boleh, tidak boleh. Karena begini, Bu, ya, kenapa kok tidak boleh hilang? Perhatikan ya, ibu kalimat yang aktif Perhatikan yang atasnya ya, Bu, yang she eats melon ya Bu ya. She eats melon. Nah, she eats melon. Sebentar ya, saya perbesar dulu supaya kelihatan. Oke, okay, good. She eats melon. Dia makan me melon. Tenses-nya apa, Bu? Uh, present tense. Present tense atau bisa dikatakan simple? Simple simple Uh, simple simple, pre simple present. present atau present simple itu ya Bu, ya. Jadi jadi terserah. Karena dulu waktu saya belajar itu diajarinnya simple present. Tapi teman saya yang, yang sekolahnya beda itu diajarinnya present present simple. Itu nggak nggak perlu bingung Bu. Itu hanya sebuah na nama. Bendanya itu sa sama. Gitu. Sama seperti hanya ujung pandang sama Makassar. Itu tempatnya sama gitu ya. Cuma namanya beda. si its melon. Ya, perhatikan bu. Berarti ibu bisa mengetahui kalau ini simple present dari apa bu? Atau present? Tense. Kata kerjanya. Kata kerjanya hmm. bentuk perta pertama, hmm. kemudian ketambahan s. Bagus bu. Nah, itu ya berarti patokannya adalah kata ker, kata kerja. Hmm. Kita tahu dia simple present atau tidaknya itu dari kata kata kerja. Nah, kalau kalimat pasif, bu kata kerjanya sudah pasti bentuk keti ketiga, ketiga. berarti tidak bisa dijadikan patok. Patokan, nggak hmm. bisa dijadikan patokan. Makanya, Mas Bakti, loh, ini tensisnya apa ya? Kalau, kalau pasti, kalau patokannya kata kerja ini, tensisnya apa ya, Mas Bakti? Ini kok tiga tapi ada tubinya. Nah, karena ini bentuk pasti, patokannya itu bukan lagi di di kata kerja, tapi di tu? tubuh. nya nah, 2B-nya bentuk pertama ya, ya. nya bentuk pertama kan berarti dia simple, simple, simple present. present. Nah, kayak gitu, Bu. Ya, jadi... Karena kata kerja itu sudah tidak bisa dijadikan pegangan lagi. ya, Maka patokannya adalah di? Tubi. Nah, di tubi. Patokannya di tubi. Nah, sekarang kalau gini, Bu. Nah, sekarang kayak gini. Misalkan. Uh, uh, misalkan. The house was sold by. Sold gitu aja. The house was sold. Ini aja deh. Artinya apa, Bu? Rumah telah dijual. Rumah dijual. Rumah dijual, dijual. Sorry. Dijual, nggak apa-apa. Pakai telah juga nggak apa. Karena bahasa Indonesia tuh sih, bahasa Indonesia tuh bahasa yang luas. Rumah dijual, gitu ya. Rumah dijual. Nah, ini tesisnya apa berarti, Bu? Pasten. Nah, Pas. bagus pasten karena patokannya bukan lagi verb, verb. verb. nya ya, hmm. bukan lagi verb-nya. Karena verb-nya itu selalu verb, verb tiga. Patokannya adalah tuh Tubi. tubinya. Nah ini tubinya bentuk keberapa ini bu? Bentuk kedua pertama. Ada, eh, kalau kedua, pertama? Ya? Nah kedua bu, kalau pertama itu kedua. is hmm. m r. Kalau kedua west sama War. sama wor. Ketiga, Wortiga Nah, Itu ya kemarin ya. Jadi di ini lagi ingat-ingat itu basic ya. Saya yakin itu sudah di luar kepala ya. The house was sold. Patokannya sekali lagi bukan di bukan di kata kerja karena kata kerjanya selalu bentuk ketiga bentuk ketiga maka pakai pakai was was, was atau were tergantung subjeknya. Kalau misalkan kayak gini ya misalkan the top misalkan titik-titik uh, apa War atau was kemudian uh, was. Oh, laptop laptopnya dibeli kira-kira were atau was Bu? Were. good war. ya karena war. yang namanya to be selalu mengikuti apa? Yang depan itu namanya Bu, sub subject. Nah, mengikuti subject. The laptop software were bought. The laptop berpot, jadi maksudnya seperti ini ya? E, apa e, jadi intinya? Penandanya itu tidak bisa melihat dari kata, ker, kata kerja, karena kata kerja itu sudah bentuknya selalu seperti seperti ini, selalu verb, verb, makanya Makanya tidak bisa dijadikan patok, patokan Nah, kalau ibu menulis pun, ya, kalau ibu menulis pun, berarti ibu harus sudah hafal verb, verb, tiga. Nah, jadi Jadi sudah sudah selainnya ya setidaknya inilah mulai menghafalkan lah ya verb itu apa aja misalkan eat It. eat it, it, sleep sleep sleep sleep sleep sleep sleep oh, ya, sleep nah. nah. sleep sleep sleep nah, sleep sleep sleep sleep sleep sleep Nanti ada sleep sleep sleep sleep sleep sleep Ibu ini yang keluarga simpel ya. Kemarin saya jelaskan bahwa TNC itu ada. Ada ini ya. sleep sleep ada ada empat keluarga besar. Keluarga besar itu maksudnya golongan gitu aja lah. Saya menyebutnya keluarga karena nanti dia bisa ini bu, kayak bisa gabung gitu. Jadi kayak kayak apa kayak kayak besanan gitu ya. Kayak apa kayak apa kayak keluarga iparan gitu ya. Ada simple, itu ada simple present sama simple, simple, simple past. Nah, kemudian ada future, future itu dia pakai will atau pakai would. Ya. Berarti kalau pakai would itu akan, tapi akannya di masa lalu. gitu bu. Contohnya gini, kemarin saya akan pergi ke rumah ibu, tapi who? Hu, hujan. Ya. Jadi, I, yesterday, I would visit your, your house. But it was raining. Mm -hmm. okay, gitu, Jadi, akan, tapi di masa lalu. Misalkan ibu dulu mau ini. Dulu kemarin mau beli apa? Mau beli bakso misalkan yesterday I would buy bakso atau boleh ya. oke okay. keluarga ketiga yaitu con continuous saya catatannya ya nanti nanti di akhir saya akan tunjukkan itu ada sama ada present ada ada past nah, kemarin sudah saya ajarkan ya kedua-duanya present ya present continuous itu ada progres tapi seka, sekarang, ya. ya. progresnya sekarang. Misalkan kita ini bu berdua sedang bela, belajar, belajar. Ya. Berarti we are learning in English. Pakainya verb, verb ing. Ya, we are learning in English. Kita ya. sekarang sedang belajar bahasa bahasa Inggris. Ya. Kalau pas continuous itu peristiwa di masa lalu, ya. Tapi menekankan sedang. Contoh ya. misalkan. Ibu sedang berjalan kaki ketika apa gitu ya, berarti I, sorry, uh, Buna's World Walking. Ya, jadi, menggunakannya bukan is, tapi was, pakai be bentuk kedua. kedua, Jadi, menekankan sesuatu yang sedang, tapi di masa lalu, di masa lalu. Ibu kemarin. Waktu jam tujuh pagi, kemarin jam tujuh pagi, kira-kira Ibu sedang apa, Bu? Coba langsung pakai bahasa Inggris. I? Uh, I uh, I was. Nah, good, I was. Uh, washing. Good, I was. Washing. Apa, Bu? Apa ya? Mencuci apa? Kalau mencuci apa itu salahnya banyak. Ya, Oke, okay, I was using, washing. Clothes atau clothes, my clothes yeah. atau my family's clothes, keluarga clothes. cucian keluarga saya, karena biasanya kalau nyuci itu kan semuanya bareng gitu ya. Yeah. Gitu. Jadi maksudnya peristiwa yang sedang, tapi di masa, di masa lalu untuk yeah. so, yeah. menggunakan yeah. bedanya sama simple past. Apa kalau simple past itu hanya menandakan yeah. peristiwanya yeah. sudah, sudah terjadi, yeah. nah, jadi sudah selesai, sudah terjadi, dan tidak ada hubungannya dengan dengan sekarang contoh tadi kemarin nah, I was a doctor kira-kira saya masih dokter nggak kalau saya bilang I was a doctor tidak tidak berarti saya hmm. sudah mungkin sudah pensiun hmm. atau mungkin sudah apa sudah apa sudah ganti profesi lain dan sebagainya tapi kalau dokter kayaknya nggak mungkin ganti profesi ya <laughs> Oke okay, kayak gitu ya jadi kita ya, kalau pakai I was she was he were kemudian He when atau they when itu berarti sudah terjadi, terjadi hanya menekankan bahwa peristiwa tersebut sudah sele, selesai. selesai. Tapi kalau pakai continuous berarti menandakan di masa lalu tapi ada ada sedangnya, ada progresnya. Nah yang terakhir teman-teman ya, keluarga terakhir saya menyebutnya itu keluarga karena nanti ketika ibu masuk kelas akademik tensesnya itu bisa bersing bersinggungan. Terakhir itu ada per perfect keluarga perfect bu. perfect ya itu ada sama ya present sama pas. sama pas ada present sama pas sama karena memang uh, waktunya itu waktunya ya itu konteks waktunya nah perfect ibu masih ingat nggak? perfect itu penekanannya apa bu masih ingat what is perfect uh, penekanannya uh, durasi Durasi artinya yes, dimulai titik A right now, sampai, sampai titik B. Titik B. Nah kalau yeah. perfect ya present perfect titik B-nya itu kapan Bu? Present Sam perfect hmm, sampai dengan sekarang. Good ya kalau kalau present perfect titik B-nya itu seka sekarang. Berarti mm. I have taught English. Saya telah mengajar bahasa Inggris since 2013 misalkan. tahun, telah mengajar bahasa Inggris sejak tahun 2013. Jadi dari mulai tahun 2013 sampai, seka, sekarang. sampai sekarang bagus Bu Ibu dua yang bagus dua bagus. Hmm. Kalau past perfect itu bagaimana bu? Uh, durasi juga tetapi titik dua titik titik dua ribu dua titik satu, titik b nya bukan sekarang ya. Good. Bukan sebelum, sekarang. Sebelum, ya. sebelum sekarang Sebelum sekarang yang jelas tidak nyampe sekarang, tidak sekarang. sekarang. Jadi A sampai B. Misalkan sampai tadi pagi, misalkan ya. Misalkan yeah. she had she had worked for me until this until this morning. Dia telah bekerja dengan saya atau bekerja untuk saya gitu. Sampai tadi, sampai, sampai tadi, tadi pagi. pagi. Berarti apakah dia masih kerja sama saya? Tidak. Tidak, karena berhenti tadi, tadi pagi. She had work work for me. Ini until this this morning. This morning. Berarti sekarang sudah sudah nggak kerja lagi. Mungkin sudah saya pecat atau mungkin orangnya mengundurkan mengundurkan diri atau kontraknya sudah sudah selesai gitu ya. Ada tiga kemungkinan kan. Oh ini ada Pak Edwin ya. Oh. Halo Pak Edwin, selamat malam Pak. Good evening. Ya selamat malam Mister. Oke kita ini ya Pak belajar bentuk pasif ya nanti kita akan ada ini ya. Tapi saya review dulu gamernya karena nanti kita akan belajar semuanya Tenses-nya akan saya ajarkan semua dari bentuk Pak pasif gitu ya. Jadi Bapak ini ya perhatikan ya kalau ada ini pertanyaan Pak silakan ditanyakan ya. Ya yeah, Oke okay, uh, good that one ya. Uh, jadi maksudnya begini ya tenses ini Kak, bentuk pasif itu bentuknya berbeda berbeda-beda. Kenapa saya kemarin nggak bisa langsung mengajarkan semua? Karena bentuknya itu berbeda-beda, berbeda -beda. tergantung ininya, bentuk apa keluarganya ini. Ya, terserah kalian mau bilangnya golongan boleh, uh, tipe juga boleh, tapi kalau saya menyebutnya keluarga, karena nanti dia bisa bersinggungan. Ya. Nah, simple future. Nah, simple tadi sudah ya, ini sudah ya. I um, I go to Medan. Nah, itu kalimat yang tidak bisa dijadikan kata. Kata pasif. pasif karena tidak memiliki of ob, objek. objek. Jadi, to medan itu bukan of ob, objek tapi keterangan tem, tempat. She eats melon baru bisa karena memiliki of ob, objek. Jadi, kalau bahasa Inggrisnya dijadikan pasif ya, melon is eaten by, by her. Atau by hernya itu boleh diucapkan, boleh di, tidak. tidak. melon is eaten gitu aja. Ya, karena Ingat kalimat aktif itu menekankan subjeknya yang yang ngapain. Tapi kalau pasif, objeknya yang dia dia apain. Nah, coba ya. Nah, ini ya, kalau aktif itu kan nih, ada kucing, ada tikus ya. Tikus ma makan makan keju, berarti fokusnya ke ke tikusnya. Makan ke keju, tindakan dari tikus ini. Tapi kalau kalimat pasif, itu fokusnya ke ke kejunya. Kejunya itu diapain gitu loh? Kejunya dimak, dimakan oleh tikus. Nah, jadi fokusnya di situ ya. Oke, nah ini tadi yang sudah belajar kita ini uh, apa? Sim Simpel ya. Kemudian kita kemarin belajar yang menggunakan mo modal. Oke, uh, Pak Pak Weli, Pak Weli lagi. Pak Elwin, kira-kira modal apa aja Pak? Masih ingat modal? Modal modal uh, ya. have <coughs> yang will itu loh Pak yang will will would will would should shall should, should shall oke okay. bagus shall next uh, bu, bu apa need no need no need, need is not modal ya need bukan modal ya eh uh, Bu ini eh uh, Bu Ines juga boleh bantu Bu Ken, Ken? Ken, bagus. Ken, ya. Berubahnya apa? Bentuk keduanya? Kut, cool. kut, ya. L-nya hilang, ya. Kut, kut, L-nya hilang. Eh, ya, apalagi Mas, mas. as oke, okay, bagus. Mas, silakan Pak. Ini, ini bareng-bareng loh, boleh loh. Mas, atau? my me bagus. Me jadi, jadi Mike, ya. May jadi Mike. Ada Mas. Mas itu juga ada ini ya, bentuk. Alternatifnya yaitu have, have to so, sama had, have, have to. Nah, mm. Jadi kalau dia ada kata I have to go, artinya apa? Saya harus pergi. Nah, gitu. I have to go, saya harus per pergi. Mohon maaf, I'm sorry sir, I have to, I have to go. Maaf, maaf ma, ma, pak, saya harus harus pergi. Mungkin ada acara lain, gitu ya. Kemudian ada shall ini, ada lagi misalkan nanti ada ought to ya. Ought itu mirip ya. Ought itu dia sama seperti must. Oktu, itu sama ya jadi ini jarang dipakai ini biasanya uh, ini Amerika yang pakai oke ya. okay, teman-teman ya ini adalah apa namanya Mo? modal. modal. ya kalau ada modal masih ingat ya setelah kata modal itu diikuti apa ada kalimat ya setelah modal maka kata kerjanya berbentuk apa masih Untuk ingat pertama no not the first one yang itu loh, yang belum diapa-apain itu loh, masih mentah <laughs> original. Ya, masih original apa namanya? In infinitive. infinitive bagus. kemarin pak pak ini pak apa pak pak Elwin mengingatnya sebagai verb base. Ya. artinya verb dasar gitu kan ya pak? kemarin pak. verb ya, base. kalau Bu Bu Nas menghafalnya bagaimana kemarin Bu? Uh original ya. Original. Nah, original boleh ya. Jadi original. kalian terserah mau menghafalnya itu bagaimana. Yang jelas verb infinitif itu adalah verb verb 0, verb sebelum 1, 2 dan dan 3. Oke, saya ulang lagi ya. Ada works sama s, ada work sama, sama works. Ini verb sa, verb 1 Kenapa? Kenapa ada s-nya? Karena ketika dia ketemu subjek yang it otomatis ditambahin ditambahin s. Jadi dia itu uh, ini rentan perubahan. Nah itu verb satu itu kayak gitu. Verb 2 nya apa? Work. Work. work, work, good ya work. bagus. Ini ya, Bu ya perhatikan Pak Elwin juga ya. Jadi triknya supaya kalian nggak bingung ini kalau ada seperti ini k-nya itu uh, matinya di keh ya. Jadi mati di konsonan sebelum e ya. okay. Kemudian ditambahin deh belakangnya. Jadi kayak bahasa Arab itu ya, ada dehnya di belakangnya. Berarti work, nah, work, work, nah, work. Nah, jadi bukan worket ya, karena e-nya itu tidak di, tidak dibaca. Ya, e-nya itu tidak dibaca. Jadi work mati dika, jadi berhenti dika, direm dika, tapi belakangnya ditambahin deh, deh, work. Nah, kayak gitu. Nah, kayak gitu triknya. E-nya itu tidak di, tidak dibaca. Nanti ada yang dibaca. Habis ini ya, saya kasih tahu. Kemudian ada verb tiganya apa ini? Work, work juga ya, karena work. bentuknya adalah apa work. namanya? regular. Regular. Okay. Good. regular verb ya. Terus bentuk infinitifnya apa ini? Kalau kayak gini, teman-teman. Work, work, work. Pakai ke ya, karena nggak pakai the Work. Nah, ini work. bentuk infinitifnya. Masih u, masih utuh, belum ada apa-apanya. Jadi ada yang bilang ini verb, ini kan verb satu, ini verb dua, ini verb 3. ini disebut sebagai verb verb zero. Ada yang bilang seperti itu. Ya, kalau kalau anak pendidikan bahasa, bahasa Inggris atau sastra Inggris biasanya mengenalnya sebagai verb verb zero. Ya, itu singkat, nama lain dari verb infinitive atau verb base atau verb ini apa verb tadi verb zero. Nah, kemudian ada kata Visit ya, visit, visit teman-teman ya. Ada kata "visit" ya, visit itu artinya apa? Mengunjungi, mengunjungi bagus, good. Visit itu artinya mengunjungi ya, teman-teman. verb satunya visit sama "v", vi. visit. Nah, jadi, kenapa kapan pakai visit? Kalau subjeknya si, di, nah, oke, okay. good. Verb duanya, visit, visit, nah, good. Visited, bagus ya. Jadi teman-teman, kalau dia t, ya, kalau dia berakhiran t, maka e-nya itu di dibaca. Jadi tidak mati di teh ya. E-nya visit dibaca. Visited, interrupted, hallucinated, gitu kan ada kan? Nah, itu pokoknya yang belakangnya t, itu e di e-nya dibaca. Ya. Visited. Nah, ada stop, uh, nggak stop bukan ya sorry. Ada hallucinated, interrupted, ya. oh, instructed, visited. instructed. Pokoknya yang belakangnya tt itu e nya di, e nya dibaca. Ya. Kemudian verb apa ini? Sama visited. Nah, good visited juga. Berarti verb ininya apa? Visitednya apa? Visit. Good visited. Ya. Belum ketambahan apa? Apapun. Masih murni. Tadi kalau verb infinitif ditanya apa, Bu Bu Nas menjawabnya verb yang original boleh, karena nggak masalah. Pak Elwin menjawabnya verb yang apa yang apa verb dasar atau verb ini juga boleh, terserah ya. Karena segampangnya kalian aja nangkepnya, ya, karena barangnya sama, jadi nggak perlu dibuat pusing. Nah kalau to be itu kan bentuk pertamanya ada am is are. Bentuk keduanya Was. was, bagus, sama. War, war, war, war bagus, war. Was sama war. war ya. Kemudian bentuk ketiganya, pin, nah, Bentuk infinitifnya adalah ti. Nah, jadi kalau ada kata ini, ada to be, pokoknya setelah dia setelah modal otomatis berubahnya menjadi ti. Nah, berarti nih kalau ada kalimat seperti ini ya misalkan ya I will misalkan I will move my car I will move my car artinya apa saya, saya akan saya akan bagus move menggerak apa Ber Menggerak. bagus Gerak, menggerak menggerak menggerakkan atau memindahkan boleh memindahkan iya, juga iya. boleh memindahkan mobil saya saya akan memindahkan mobil saya. Aktif atau pasif? Hmm. Aktif atau pasif ini? Aktif bagus karena fokusnya ke subjeknya Subject. yang hmm, Yang yeah. ngapain? Yang ngapain? Nah kalau bentuk pasif bagaimana? Ayo Pak Elwin silakan juga ini semuanya ya ini saya bicara ke semuanya bukan ke satu aja. My car will My car. be good will, will be, be will be will be moved moved good ada dehnya ya will be will be moved nah, ingat ya rumusnya itu tetap wajib harus ada to be harus ada verb faftiga verb wajib ini makanya nggak boleh misalkan the car will move gitu nggak boleh karena setelah modal itu diikuti oleh to To be, to be. Eh, setelah it it modal itu diikuti oleh to be bentuk infinitif. Nah, makanya, tidak boleh. My car will is move, nah, nggak boleh. My car will be be move. Nah, jadi, kemarin kalau kalian sudah belajar subjek and verb agreement, will itu adalah yang me membatalkan. Jadi, kalau istilah wudhu, ya yang membatalkan itu adalah modal. Modal itu membatalkan itu apa? harus pakai S, dan tidaknya itu membatalkan modalnya. Kemudian nih ada kalimat satu lagi, misalkan. The, misalkan di... Presiden... The President... Can... Ini bentuk negatif ya, cannot. Nah ini negatif juga. Kalau negatif itu tinggal ditambahin not ya, di tubingnya ya. Cannot run for the elect. Begini deh. Cannot change the. Artinya apa nih? Presiden tidak dapat merubah undang-undang. Oke. Okay. Presiden tidak bisa mengubah undang-undang-undang. Konstitusi, konstitusi konstitusi itu kan undang-undang dasar ya, maksudnya undang-undang dasar. Oke. Okay. Aktif atau pasif? aktif. Aktif, bagus. Dipasifkan sekarang. Silakan semuanya ya. Enggak cuma Bu Nashri, siapkan semuanya. Kira-kira bagaimana? Di konstitusian, dia di konstitusian boleh, boleh deh, boleh dia. Tuh, itu hanya dialek saja. The constitution, Can cannot bagus, cannot atau can boleh. Kalau disingkat kayak ini juga, kalau masalah ya, can be changed good Tambah be changed change. nah. change. nah, misalkan by the change. the president misalkan ya jadi ini ini tuh sifatnya opsional jadi kalau menekankan oleh siapanya itu penting maka sebutkan tapi kalau nggak penting ya nggak apa-apa karena sekali lagi kalimat pasif itu berfokus kepada Object. objeknya yang di yang diapain jadi dianya itu dulunya menjadi objek kemudian pindah menjadi sub subjek posisinya beru berubah posisinya berubah Nah itu berlaku setiap modal ya setiap modal ya artinya kalau ketemu ini pasti belakangnya itu selalu B tubuhnya selalu B kemudian feti ketiga nah, itu berlaku ini semuanya ya semua ini modal ini misalkan kos kursi ini harus diduduki oleh orang eh, apa orang eh, disable atau orang ini ya bisa itu bahasa indonesia apa? Bahasa, orang sopannya. Cacat. Sopannya apa bahasa sopannya Sopannya pak bahasa sopannya tuna berkebutuhan ya? khusus ya Ber, berkebutuhan khusus gitu ya yeah. kalau dalam bahasa Indonesia ya? kalau cacat itu kan nggak mungkin uh, apa ada kursi di apa, di kursi di apa, ruangan ujian tuh kursi ini khusus orang cacat gitu nggak mungkin ya karena bahasa cacat itu kan ini tidak sopan pasti tulisannya berkebutuhan pu, khusus abk abk abk berkebutuhan khusus kalau Anya itu anak ya bu saya tanya bu Anya itu anak boleh di sana <laughs> karena sering dengarnya seperti itu Mister oh, gitu berarti yeah. kalau orang dewasa gimana OBK gitu <laughs> orang berkemudian khusus saya enggak sekali lagi ya saya mohon maaf karena kalau bahasa Indonesia itu saya nggak nggak terlalu fasih karena saya S1 itu tesisnya diserta apa deskripsinya pakai bahasa Indonesia eh, bahasa Inggris maaf pembelajarannya pun internasional pakai bahasa Inggris S2nya juga ini apa kul cool bahasa Inggris ya nggak enggak ada bahasa Indonesia sama sekali kecuali pelajaran ini Pancasila <laughs> sama ini sama filsafat itu ini Oke, okay, uh, ini ya uh, sekali lagi ya berarti kalau misalkan kursi ini se seharus atau seharusnya diduduki oleh orang berkebutuhan khusus berarti bahasa Inggrisnya bagaimana? This chair care must, must be, boleh must be apa tadi duduk ya duduk apa? Nah verb tiganya duduk itu verb tiganya apa? Sit uh, seat ya kata kerjanya sit untuk hmm, ketiganya apa? sama sit sit sit sit set sit oh, sit, sit sit set set sit oke mas b berarti bagaimana disel mas b set mas b set aiyah eh, bentuknya itu ya. set ya sorry set set ya bentuk satunya sit set kemudian bentuk tiganya itu set lagi ya. jadi seperti ini ya Sit, set set set set yeah. this chair must be, must be set, set by by yeah, aku dis tue. disable the disable disable the disables oh. kalau bahasa Indonesia tuh bahasa Inggris tuh ada the-nya the or nah, or kalau diterjemahkannya itu diterjemahkannya orang berkebutuhanku khusus atau orang cacat tapi cacat itu bahasanya tidak ini ya tidak sopan oke kalau misalkan misalkan gini apa ya makanan ini makan ini bisa dimakan bisa dimakan saat dingin gitu eh makanan ini bisa dimakan gitu aja deh Eh masakan ini, eh makanan ini boleh dimakan, sorry, boleh dimakan. Dimakan, boleh dimakan. Masakan ini boleh di, boleh dimakan. Kira-kira gimana tuh? This food may be eaten. Nah, maybe, maybe eaten, boleh ya. Maybe. Maybe eaten, boleh di, boleh dimakan. Maybe eaten. Ya. Oke seperti itu ya. Ingat ya teman-teman ya. Kalau would ya, would could sama Mike itu selain dia bermakna untuk masa lalu, tapi juga untuk men, apa, menunjukkan polite, politeness. Jadi boleh kita tetap walaupun situasinya sekarang kita boleh pakai could ngomongnya. Misalkan I could go to rest, restoran boleh. You should you sorry you would you would uh, you would help me gitu boleh Kenapa karena ini menunjukkan keso kesopanan jadi boleh ya jadi walaupun ini untuk masa lalu tapi dipakai sekarang pun boleh karena ini menunjukkan kesop kesopanan politeness misalkan could you help could, could you help, you help me? me bukan can you help me, tapi could you yeah. could you help me would you answer my question ya. maukah kamu menjawab pertanyaan Pertanyaan saya, "Would you answer?" Kenapa enggak "will you answer"? Karena kalau "will you answer" itu tidak kurang sopan, kurang sopan kalau dibandingkan "would". "Would" could "might", sekali lagi dia itu bukan hanya untuk untuk masa lalu, tapi juga untuk menandakan polite, politeness. Itu ya, teman-teman. Ya, nah ini bentuk yang ber, bermodal, termasuk menggunakan view, "future", karena "future" itu selalu menggunakan "will" atau "would". Ada juga variasi lain, misalkan pakai always going, will going, atau uh, sorry uh, to be going to, boleh ya. Nanti ini di pelajaran ini ya, pelajaran apa? Elementary. Kemarin sudah Pak Pak Elin sudah. Nanti ini lagi, nanti kita ulang lagi. Nah, yang terakhir uh, yang dua itu adalah penggunaan continuous dan dan perfect. Nah, ini dua ini. Nah, kita hari ini akan fokus ke sini, karena yang dua ini kemarin sudah kita bahas di. Di pertemuan berapa pertemuan yang lalu ya. Nah Kita akan fokus ke dua ini. Nah teman-teman, ingat ya. Kalimat pasif itu selalu mengandung apa? Rumus dasarnya apa? Kalimat uh, Pasif? To be, harus, harus ada to be dan verb? Verb tiga. Ver okay. To be dan verb? Verb tiga. Oke, okay, good. To be, verb, verb tiga. Jadi ada to be dan verb tiga. Makanya, kemarin saya terangkan waktu di kelas elementary, ya. Saya saya suruh membedakan mana kalimat verbal dan no dan nominal, karena kalau kalimat verbal otomatis tidak menggunakan to, "to be". Jadi, ibarat kemarin, ya, ibarat kalian ada diundang, ya, diundang di pertemuan, undangannya cuma satu orang. Kalau nggak bisa datang, kita mengutus orang menggantikan. Tapi, kalau kita sudah bisa datang, kira-kira perlu ngutus orang nggak? nggak perlu karena undangannya cuma sah cuma satu kalaupun dia datang dia nggak nggak dapat duduk nggak dapat duduk dan juga nggak dapat snack juga makanya tidak boleh ada tubi dan kata kerja itu berje bersandingan ya, kalau kalau bentuk kalimatnya aktif kecuali bentuknya konti continuous nah kalau continuous boleh ya, karena memang strukturnya seperti itu karena verb-ing itu tidak bisa berdiri sendiri sendiri. Sekarang coba ya kita masuk ke continuous. Nah nanti akan saya tunjukkan polanya setelah ini. Tapi yang jelas kita ini dulu. Oke, coba uh, siapa ya Pak Elwin atau Bu ini, bunas. Coba Pak Elwin dulu ya. Pak Elwin, silakan buat kalimat ini pak, kalimat continuous yang menggunakan objek. Uh, Bu Nas dulu deh, Bu Nas dulu. Mungkin Pak Elwin sedang ini ya. Bu Nas dulu, silakan. Uh, I, uh, sorry, I, I will, eh, pakai verb ing, bu, continuous, remember? Uh, I cooking. I am cooking. Yeah, I am cooking uh, the fish. I am cooking fish. Oke, okay, good. Uh, fish, Saya yeah. masak i. Saya masak ikan. I am cooking fish. Ingat ya, Bu. Yeah. Fapping itu tidak boleh. tubuhnya hilang. Mm. Jadi, I, I cooking nggak boleh. I, yeah. I running nggak boleh. I walking nggak boleh. I paying nggak boleh. Harusnya ada I, yeah. I am. Karena Fapping itu tidak bisa berdiri sendi, sendiri. Jadi, ibarat. Ibarat itu ya, Bu. Ya, kalau Ibu belajar bahasa Arab, itu kan, kalau ada tajwid, ini itu kan harus ada ininya dulu, gitu kan? Ya, pasti ada kan yang kayak gitu. Dia bisa dibaca seperti ini kalau di depannya itu ada, ada ininya. Gitu. Nah, itu sama, jadi dia itu, itu hukumnya wa, wajib, nah, kecuali dia cek, je, Nah cairan itu kemarin sudah saya ajarkan. Ya, cairan itu popping, tapi sudah bukan lagi kata, ker, kata kerja. Jadi, misalkan playing is my my hobby misalkan playing football is my hobby playing football itu bisa dikatakan kata kerja nggak nggak bisa dia sub subjek kata, ben, kata benda gitu ya. maka tidak bisa diperlakukan sebagai to be jadi aturan tadi yang harus diikuti to be itu tidak ber tidak ber. jadi ibarat-ibarat ini misalkan kayak gini ya Saya Cooking is my my passion. Oh. Perhatikan, Ibu, ya. Cooking is my passion. Eh. Cooking di sini bedanya sama yang di atas, apa teman-teman? Pak Piling juga bedanya apa? Kalau di atas berarti uh, present continuous, oke, okay, berarti dia berfungsi sebagai apa, Bu? Berfungsi sebagai apa? Verb, verb, kerja. Dia menjadi verb, verb, verb, verb, kata benda kata benda berarti oh, oh, apa namanya c jaren. jaren ya jadi verbing yang tidak lagi menjadi kata kerja itu disebut c jaren. jaren nah jadi aturan yang dia harus pakai tuh bi itu tidak berlakulah lagi B. boleh misalkan seperti ini cooking uh, cooking uh, produce my Stress level artinya apa? Memasak mengurangi mengurangi tingkat stres saya jadi mengurangi stres gitu ya kalau bahasa Indonesia mengurangin stres itu masak boleh cooking reduce my my stress level berarti ini ber berbentuk sub subject nah kenapa Mas Bakti katanya kalau voting harus pakai to be. tidak per tidak perlu karena dia itu j bukan kata ker, bukan kata kerja jadi ibarat orang, jadi gini loh. Jaren ya kalau kalau analogi ya, kalau bermain analogi, jaren itu ibarat orang yang sudah murtad. Jadi orang Islam yang sudah murtad, walaupun di apa? walaupun dia keturunan Arab pun ya, keturunan Arab yang kalau dia sudah murtad. Ya, berarti aturan lima itu, lima rukun Islam itu tidak berlaku lagi ke, ke dia. Jadi dia juga dia maksudnya tidak tidak tidak lagi sholat, tidak lagi puasa dan sebagainya karena sudah keluar Keluar gitu loh, nah itu jadi jernih tuh kayak gitu. Jadi ibarat orang yang mu, murtad, artinya sudah tidak lagi ber, berkenangan sama artinya ya. Kalau orangnya nggak sholat ya jangan dimarahin, karena memang bukan ini gitu loh. Kalau reduce itu pakai es, itu maknanya para uh, mister karena subjeknya apa ini? Cooking, cooking berarti dia kata gantinya apa, Bu? Oh, makanya eat. kata kerjanya ditambahin, tambahin s, ditambahin s. Nah, cooking itu kan dia, singular kan, singular berarti bukan laki-laki, bukan peremp, perempuan, otomatis it, nah. bisa dipahami bu? Oh, ya, kalau tadi playing football is my hobby. Nah itu kalimat nomi, nominal, nah, ini kan kalimat verbal bu. Oh gitu, jadi. Saya cooking is my my hobby ya. gini aja deh. Ada, nah, ada nah. dua kalimat. Bedanya atas sama bawah apa, Bu? Oh, berarti itu nominal. Kalimat nah, Karena ya? ini kalimat nominal tidak memiliki kata ker, kerja, maka pi, apa pinjam dari to to be. Mm -hmm. Kalau yang bawah dia ini sudah ada kata kerja, ada kata kerja, makanya tidak perlu repot-repot pinjam tuh to, tobi be karena dia bentuknya simple, Pak. Present maka kata kerjanya ditambahin s kalau ketemu kata ganti yang it ini kata gantinya oh, tapi cooking is my hobby berarti cooking itu dikategorikan masih jaren si juga subjek, jaren tapi subjek bu jaren oh. itu apapun bu apapun yang penting bukan kata bukan kata kerja apapun hmm. jadi jadi adjective juga bisa bu misalkan I I will buy new Frying pan, artinya apa? Oh iya, saya akan membeli penggorengan baru. baru. Frying di situ apa? Menjadi acheck eject berarti dia namanya apa Bu? Check. Oh jaren juga. Jaren banyak maknanya ya bisa. bisa pokoknya, kata benda. pokoknya dia itu, pokoknya dia itu bukan lagi sebagai top gitu aja. Pokoknya bukan lagi sebagai fakt. Entah mau jadi jadi apa, terserah, Bu. Jadi tadi ibarat orang murtad tadi, terserah. Dia mau agamanya Hindu, Buddha, terserah. Yang penting bukan orang, bukan orang Islam. Lihatnya kayak gitu. Analoginya seperti itu. Kayak gini kan bisa, Bu. Bisa. Artinya apa, Bu? Cooking oil. Artinya apa? Masak minyak. Okay. Bukan, Bu. Cooking oil. Ini kata benda, Bu. Oh, minyak, go minyak goreng. Ini deh, saya buat kalimat deh. I, I need cooking oil. Artinya apa? Saya membutuhkan minyak goreng gitu. Nah, minyak goreng. Cooking oil itu artinya minyak. Minyak goreng. Mem minyak untuk ma masak. Ini berarti apa, Bu, posisinya? Kata kerja bukan? Kata kerjanya uh, tidak. mana? Tidak. Nah, kata kerjanya need cooking hmm. itu kata si sifat artinya. Yang ingat kata sifat itu menerangkan kata, ben, kata benda. Maksudnya minyak untuk memasak, ma, cooking oil. Nah, tuh, itu itu Jadi gerund itu sekali lagi ya Bu ya. Saya, saya ini mumpung kita ketemu sama present continuous, gerund itu verb ing ya. Verb ing yang sudah tidak lagi menjadi kata ker, kerja. Terserah mau jadi noun kayak mau jadi adjective kayak Mau jadi adverb kayak terserah, yang bu, yang jelas bukan kata, kata kerja lagi. Misalnya kalau analogi sekali lagi, ibarat orang muslim, dulunya muslim tapi sekarang sudah mur, murtad. Jadi aturan tadi, aturan yang harus ada tubinya supaya dia bisa berdiri sendiri, ya itu nggak berlaku lagi, karena dia sudah sudah murtad. Artinya urukun Islam, yang sholat, yang zakat, yang itu syahadat dan sebagainya itu tidak berlaku tidak berlaku lagi sama dia ya karena imannya sudah sudah berbeda gitu nah, kayak gitu ya bu ya bisa dipahami bu okay, iya. ya oke last mufon ya nah ini teman-teman kita balik lagi ke topik kita hari ini ya yaitu pas bentuk pasif ya nah ini kalimat yang bisa dipasifkan ya jelas oke okay. nah saya akan buat versi presentnya dulu berarti I cook fish gitu ya ini bentuk simple presentnya ya Berarti kalau dibuat kalimat pasti bagaimana? Fish Fish? Halo? Fish fish uh, fish is, is cooked is, nah, cook. is cooked. Ingat Bu, ada d-nya. Is cook, cook Fish is cook Oke, okay. boleh boleh ada boleh tidak. Jadi jangan kaget kalau hilang. Karena fokusnya itu ke ke objeknya yang okay. baru. Fish is is cook Ya. Ikan itu dimasak. ikan ikan dimasak ikan dimasak atau ikan itu dimasak boleh. Nah kalau seperti ini, kira-kira bentuk pasifnya bagaimana? Ada yang ini nggak? Ada yang pernah ber, apa, bertemu enggak bentuk seperti ini? Saya yakin sering ya, cuma uh, mungkin kalian tidak ngeh aja kalau itu bentuk bentuk dari bentuk uh, bentuk pasif ya. Pertama jelas, uh, objeknya lari ke depan ya, fish. Is being cooked. Nah, berarti dia menggunakan pi. Ikan itu sedang di sedang dimasak. Sebentar ya. Kayaknya ada ini. Ada apa? Ada uh, ada ini ya. Ada ada pergerakan dikit. Mungkin ada gempa. Sebentar. <laughs> Biasa. Jogja. Oke, tunggu sebentar ya. Teman-teman ya. Oke, okay. uh, ini ya. Oke, okay. lanjut lagi ya. It's fine, uh, I think. Uh, mungkin, ya nanti kalau misalkan ini saya kabari ya. Soalnya biasanya ada ada kayak semacam pemadaman bergilir gitu biasanya kalau kayak gini. Tapi nggak apa-apa, santai aja. Oke, okay. fish is being, fish is Kunti. being cooked. Ya. Ikan itu sedang di sedang dimasak. Bedanya sama yang atas, kalau ini dia simple pre, simple present. Kalau yang ini present, konti Reson continuous. Nah, ingat bi, karena ini strukturnya ada ing-nya, maka ketika dipasifkan ing-nya itu nggak boleh nggak boleh hilang, tapi bentuknya aneh jadi kayak gini, be being. Nah, jadi jadi kemarin tuh ada ada mahasiswa saya itu sering biasanya kalau kalau membentukkan pasif itu salah. Misalkan kayak gini ya. Menulis gini misalkan, apa? Uh, eh apa the the government is punishing the corruptor. gini ya, the the the government punishing the the corruptor. Artinya apa? Pemerintah sedang menghukum korup, koruptor, ya, koruptor, tukang korupsinya orangnya. Nah, Ketika mereka mempasifkan, jadinya kayak gini nih. Koruptor, tors, are panis. Kira-kira kesalahannya di mana ya, teman-teman ya? Objeknya ya, objeknya jadi dijadikan subjek yang plural. Uh, ini emang bentuknya plural bu. Dari awal memang plural. Jadi bu, kalau sudah seperti ini bu, ibu jangan terpaku lagi pakai isnya bu, karena Objeknya itu ngikut, subjeknya itu ngikutin yang bah, yang baru, baru, kan? baru, Kalau yang lama itu memang dia singgu, singular. Kalau yang baru memang dia Pro plural. Otomatis ngikut, ngikutin pakai r. Ngikutin karena walaupun depannya is, yang atas is, tapi tidak merubah jadi is lagi karena ngikutin subjek yang, yang baru. Nah, karena hmm. ini kan, ini dari awal sudah pakai s kan? Ya. Jadi nggak, kalau tubinya memang bentuknya itu bisa menyesuaikan, menyesuaikan sama objek, uh, subjek yang, yang baru, yang dulunya itu of objek. Nah sekarang Bu, kira-kira salahnya di mana? Pak, Pak Elwin juga ya, silakan. Kira-kira ketika mahasiswa saya menyalah, salah membuat pasif itu salahnya di mana? Arbing. Nah, Bingnya hilang. Hilang. Jadi ketika, ini kan kalimatnya present continuous. Ketika yeah. dia pasif kan berubah menjadi hmm. simple, simple, simple present. Must. Simple present kan? Present ini present. bu. Simple present. Ingat bu, patokannya jangan kata kerja, tapi to, to be tubinya mm -hmm. bu. Karena to be, kata kerja itu nggak bisa dipatokan lagi karena selalu bentuk yeah. ketiga. Think, yeah. Selalu bentuk ketiga. The character are being punished should be like that. Karena bentuknya adalah bentuknya adalah apa? Pa present conti. Present continuous, keluarga continuous. Berarti kalau kayak gini bu, misalkan, I was cooking fish. Nah ini kan pas continuous. Berarti bagaimana? Uh, fish. Being. The fish, Oke okay. Fish was being. Bagus. Hmm. Nah, jadi intinya penandanya itu selalu kata, eh selalu tuh to, to be. Karena, karena apa? karena kata kerjanya selalu bentuk keti ketiga jadi ya. tidak bisa dijadikan patok patokan Patakan. patokannya bisa patokannya itu di di tubinya. nah berarti yang atas ini present present continuous yang bawah ini pas pas continuous oke coba ini ya ini supaya saya kira-kira mantep gitu kalian bisa paham coba Uh, Pak Elwin, silakan buat kalimat menggunakan "continuous". Pak, boleh pas, boleh present. Silakan, yang bentuknya pasif. Oke, okay. Bu, benar dulu mungkin uh, supaya ini yang bentuknya pasif, the door. Bentuknya pasif, continuous. Yeah. Uh, the door is... Being opened. oke, okay, good. The door is being open. Artinya bu, what is the meaning? Uh, pintu uh, sedang dibuka. Good. Pintu sedang di sedang dibuka. dibuka. Nah, jadi uh, silakan masuk, silakan. Jadi ada pintu bioskopnya sedang dibuka. Jadi silakan, silakan hmm. masuk. Boleh. Oke. Okay. Nah gitu. Oke, okay. kalau bu, Pak Elwin silakan Pak. Yang untuk continuous. Eh, Sebenarnya bu, Bu Bu, bu, Nes. bu Nes, itu tensinya apa tadi bu? Eh pres eh past tense ada bu past tense continuous. Eh pas konti pas continuous. Continuous ya. Sorry. Past continuous. Ya past continuous. Kalau past tense itu yang ini bu yang simple past yeah. ya. Ya yeah. sorry. Past continuous. Gak apa apa bu pass santai. Continue. Karena karena kita itu belajarnya aneh-aneh. Kadang ada past tense, ada simple past dan sebagainya. Kita itu nggak punya pedoman resmi dalam mengajar. Makanya agak membingungkan dan nggak bisa kita salahkan guru-guru kita juga karena memang nama dari sananya memang seperti itu gitu. dari dari sononya memang sudah kayak gini oke pak Elvin silakan pak my bike is being repaired my bike is being repaired bagus Repair. udah sini sepeda saya sedang, sedang diperbaiki nah good kayak gitu ya is being repaired tenses nya apa berarti sir present continuous. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Good, berarti saya sudah bisa ini, sudah bisa mantap kalau kalian sudah sudah paham. Nanti kita ada latihannya di belakang, tapi santai aja. Yang jelas, kalau keluarganya continuous itu jangan lupa dikasih be, being. be-ing. Karena asalnya itu ada verb verb-nya. Nah. Kalau dirubah kayak gini, berarti salah. Karena bentuknya bukan berubah menjadi present continuous tapi berubah menjadi simple pre simple present. Ini yang sering terjadi ya. Oke, okay. nah eh, sekarang kita berlari ke keluarga terakhir ya, the last family yaitu keluarga per-perfect. Nah ini agak sedikit repot ya, jadi perhatikan baik-baik karena dia ini sedikit berbeda implementasinya, tapi tidak tidak ada ada ini tidak tidak jauh kok perbedaannya itu tidak jauh. Oke, okay. kita coba bongkar perfect ya. Perfect. Sekali lagi, dia itu sudah pasti menggunakan verb, verb 3 memang dari awalnya sudah pakai S3. Uh, sorry, verb 3, bukan sudah pakai verb 3 Otomatis uh, nanti ada yang berubah, perubahannya itu berbeda. Rumusnya, kalau perfect itu bagaimana? Subject, present perfect, present dulu ya. Subject, present, subject, Hello. apa? Hey. apa? Have atau atau has, ya. yes, yeah. namanya apa masih ingat? Uh, auxiliary. Nah, auxilary. bagus. Oh. Auxiliary. Ya kemudian verb Verb oke auxilary itu fungsinya apa ya? Auxiliary itu hanya untuk kepentingan ten. Tenses. Jadi tidak punya. Tidak punya arti, jadi jangan diartikan. auxiliary itu ya. kemudian bentuk yang past continuous, yang oh, sorry pas perfect, sorry pas perfect rumusnya bagaimana? Sama ya, cuma okselerinya berbeda, berbeda. Dia subjek Auxiliary-nya apa? Head, have uh, sorry, bener, Bu. Maaf, head kemudian half 30, 30. 30. 30, ya. Nah, jadi yang berubah adalah. Auxiliary-nya nah, auxiliary berubah. Jadi kalau have sama has itu uh, present, nah, present perfect. Kalau had itu past perfect. Ya. Oke, okay. Ingat ya, kalimat yang digunakan uh, ini, uh, yang bisa dijadikan pasif itu adalah yang menggunakan ob objek. Object. Ada objeknya, selalu pasti ada objeknya. Nah, coba... Uh, Bunda, sekarang buat kalimat uh, present perfect yang menggunakan objek bu. Uh, present perfect, ya? Yeah, present perfect bu. They have, they I have, have. Uh, they, they, they have. Oh, they, they have. have. Oke, okay. they have eaten. They have eaten. Oke, okay. uh, fish what fish fish fish yeah. oke okay. naik Bu dari tadi ikan terus Bu <laughs> coba yang lain <laughs> lagi murah ikan di sini Mister. Oh gitu ya <laughs> <laughs> kalau di sini apa sayur yang mahal malah hmm. terus Bu coba ya yeah, they have uh, eaten uh, ya yeah, fish juga lah gini aja deh Bu saya ganti ya squid hmm. apa itu squid Tetangganya cumi. fish. Uh, squid itu artinya cu-cumi. Cumi, ya. cumi. Squid ya. squid itu artinya cumi Kalau gurita apa? Ya gurita ya. Kalau ada squid ada guri-gurita. Kalau squid itu artinya cu-cumi. Cumi. Kalau gurita ya gurita. Pitten ya. squid. Nah, Oke, okay. berarti kalau squid itu dimakan, pertama jelas objeknya berubah menjadi sub-subject. Squid. Kemudian teman-teman ya, uh, nya itu tetap ada, cuma mengikuti objek yang baru. Kira-kira have atau has? Have. Are you has sure? ya? Has karena has, dia yeah. ini tuh nggak bu. Ingat, yeah. patokannya bukan lagi subjek yang yang lama, tapi subjek yeah. yang yang hmm, baru. Nah, Sekuit, has. Nah, ingat rumus dari kalimat pasif itu apa harus ada apa? Tubi sama tiga. nah berarti tubinya be itu, been. Nah, has haspin bagus. Tubinya be itu bentuknya yang ke ketiga, ketiga. bin, karena didahului oleh auxiliary berarti haspin. i iya, iya, iya, jadi karena sudah iya, iya, jadi kita iya, perlu apa-apakan lagi gitu loh nah itan Kemudian, misalkan by Biden. Tapi, kalau nggak ada, ya nggak apa-apa, karena sekali lagi, kalimat fraksi itu fokusnya ke objeknya di A, diapain. Jadi, oleh siapanya itu nggak penting, kecuali memang menunjuk, kita ingin menunjukkan pelakunya. Oke, berarti teman-teman. Nah, kalau tadi, ya, coba kita mundur ke belakang sedikit, ya. Kalau kalimat ini, ya. Oke, kalau kalimat ini. Itu bisa ketahuan dia present continuous sama past continuous itu dari apanya, dari be-nya. Dari tubinya. Good Ubi. ya, be-nya. jadi patokan. Nah, kalau ini teman-teman, ya, sebentar ya. Oke, okay, oke, okay, saya ini dulu ya. Oke, okay, bentuk uh, sekarang, Pak, ini, Pak. Avin, coba Pak, buat yang pas perfect, Pak. Uh, pas perfect, ya, pas perfect kemarin sudah diajarin Pak. coba ya uh, yeah. ini aja deh ini aja kalimat ini aja coba diperfektkan yang ini oh kalimat. itu ya kalimatnya they, yang squid, they, itu. they had eaten squid nah, they had eaten they had eaten squid nah. they had eaten they had eaten squid karena menggunakan head ya oke okay. Nah, tadi saya nyambung pertanyaan tadi, ya. Yang saya tanya tadi berarti penanda di kapan dia present sama pasnya itu adalah "to" (to be) nya. Yeah. Kalau ini penandanya itu bukan lagi "to be", bukan lagi kata, ker, kata kerja, kerja, tapi auxiliary-nya. Yeah. Jadi yeah. bentuknya kayak gini: "squid", "hat", "pin", "i", "it", Tuh, kan? bentuknya kayak gini, bentuknya kayak gini bedanya yang membedakan antara atas sama yang bawah ini apa? Okselerinya. Okselerinya. Nah jadi kalian dia bisa berpatokan ke ke tubi lagi karena tubinya yeah. selalu bentuknya pin, yeah. selalu bin. Kata kerjanya apalagi Dia selalu bentuknya yang yang ketiga. Yeah, Maka yeah. patokannya yang oksa, aux ya. okseleri. Jadi ada kalimat seperti ini, misalkan the squid had been eaten. Itu apa? Uh, cuminya itu sudah di atau telah di telah dimakan jadi percuma kamu nyari sudah sudah habis ya ya the law has been implemented nah, ini bahasanya agak ini ya karena kalian sudah levelnya sudah ini kosakata implement itu artinya apa ya diterapkan terapkan, inter, ya apa kalau bahasa Indonesia itu diimplementasikan, diterapkan, ya. Ya. nah hukum itu sudah dite, sudah diterapkan, gitu ya. oke uh, berarti ini tensisnya apa? Perpresen perpresen present perfect berarti hukum yang ini itu kira-kira sekarang masih berlaku nggak? Masih. Misalkan gini deh. New law gitu, Hukum ini masih berlaku nggak? Mas, masih. masih karena present per Fet. present perfect. Kecuali kayak gini, kecuali kayak Fet. gini. The new law had been implemented. Berarti masih berlaku nggak sampai Tidak. sekarang? Tidak, Fet. karena dia pas pas perfect. Nah, ini. Nanti akan ketemu itu di ini apa di sebuah artikel biasanya. Ya kalau hmm. kalimat biasa kalau cuma dalam buku-buku yang masih elementary misalkan kalimat itu enggak ini. Tapi kalau Misalkan Pak Elwin atau Bu Bunas membaca buku yang sifatnya itu ini agak berat, biasanya itu tensisnya mulai mulai ini, mulai variatif. Jadi nanti kayak gini dilihat. Jadi kalau misalkan ada had, berarti peraturan itu sudah tidak berlaku, sudah tidak berlaku lagi. Tapi kalau has, otomatis dia itu masih masih berlaku. Masih berlaku. Nah itu makanya hati-hati bahasa Inggris itu need. Uh, need uh, apa ya need uh, bigger eyes artinya itu mata kita itu butuh yang besar itu maksudnya uh, hati-hati-hatiannya itu harus harus diutamakan karena kalau otom ini ya otom, yang terutama itu kalau baca ini ya yang sifatnya itu yang kayak MOU gitu atau apa hmm. kalau buku-buku uh, itu ya buku-buku teori hmm. atau hmm. apa gitu ya karena kalau salah baca implementasinya sah, salah atau ya khususnya yang mau ini ya mau menghadapi disertasi atau apa gitu ngutip dari buku apa gitu ya ternyata saya salah <laughs> karena quotes Hello, Mr.